yuk, kembali lagi lagi bersama Arul Motovlog jadi di video kali ini tuh enggak kemana-mana sih, tong sampah mana ini memang masih jam 2 sih baru mau jam 2, jam 2 kurang lah jam 2 siang tapi suasananya udah kayak sore gitu ini teh jadinya nyoride apa si seeride gitu Soalnya belum sore, masih siang, masih jam 2 siang Tapi emang suasananya yang kayak sore Karena emang mendung sih Lagi musim hujan Pagi ke siang panas Bapak, bapak Pagi ke siang panas ibu Pagi ke siang panas, sore ke malam hujan Nanti mulai-mulai jam, jam lima kayaknya itu udah mulai gerimis. Tapi kayaknya emang musim hujannya emang bukan cuma di Bandung doang sih kayaknya Kayaknya emang lagi musim hujan semua Soalnya pada banjir dimana-mana Lihat berita tuh banjir semua di Kalimantan terus di itu ada razia nggak ya? Soalnya di, di bawah jalan layang nih biasanya razia cuk Karena kan kalau di sini kan nggak kelihatan kalau dari sini tuh Nanti pas di lampu merah kan macet-macet tiba-tiba ada aja polisi di tengah Tiba-tiba udah eh ke kanan-ke kanan maaf-maaf ke kanan. pinggirin Pinggir dulu mas, pinggir dulu <laughs> Terpesona biasa di situ tuh Di situ terus polisinya tuh di sini di tengah di bagian trotoar itu, di tengah nanti, kalau ketilang tuh disuruh masuk ke sini. Nah, masuk ke sini terus ambil surat tilang. Biasanya gitu, kemarin-kemarin. Terpesona aku, terpesona ada teteh di sebelah. Setia Budi Nah jadi ini nih Jalur-jalurnya orang Sanmori ini Setia Budi nih Lampu merah ini Pokoknya kalau orang Sanmori di Bandung tuh pasti Lewat sini semua Pokoknya di sini mah kalau mau lihat motor Kayak Moge, Harley kayak gitu Ya tinggal berdiri aja Tiap hari minggu pagi Jam 6 Berdiri aja di depan Pinggir-pinggir jalan Pasti pada lewat semua itu udah udah nggak kondusif lah pokoknya kalau Mori sekarang tuh sekarang nggak kayak dulu lah ya paling kalau Mori saya mah paling ke KFC KFC duduk diem udah pulang sampai pulang atau nggak ke rest area ke rest area nongkrong sampai pulang udah gitu doang. Nyari foto sebenarnya tujuannya teh. Orang nih kebanyakan Sanmori itu nyari foto, foto gratis. Makanya kenapa saya mau pakai helm yang Lead itu. Ya, gitu. Pengen dapat papa Nyari foto buat di <laughs> ah, Pokoknya kalau pulang Sanmori itu pasti langsung pada pantengin apa? Instagram Instagram yang fotogra yang fotografi. Fotografi yang di San Mori. Pasti pada pantengin IG-nya. Kapan fotonya diupload? Kapan fotonya di upload foto San Morinya? <laughs> udah gatel pengen nyari fotonya gitu. Yoi, tadi udah habis nge apa? Ngecek helm. <coughs> ya, tinggal dikit lagi lah, tinggal motif tinggal dikit lagi jadi. Jadi kita bahas dulu. Ini kemarin habis trabas tuh yang rusak tuh memang enggak ada sih cuma yang paling parah ya ini frame slider. Dia jadi bengkok ke dalam gini kan. Jadi gini posisinya. Karena emang kan pas posisi pas jatuh yang kedua itu kan posisi jatuhnya kan ke kanan. Terus rada rada kencang juga kan jatuhnya. Jadi dia rada bengkok ke dalam gini Tapi untuk radiator sih aman Padahal dia jatuh posisinya Posisi jatuhnya kanan Tapi untuk radiator aman Semua Gak ada yang Bengkok atau pecah Gak ada ya, Soalnya kan banyak yang nanya kan Banyak yang penasaran juga kan apa Ini radiator kalau jatuh ke kanan aman gak Ya sebenarnya lumayan aman sih Eh tapi karena ada ini juga kayaknya sih karena frame slider juga sih makanya dia nggak terlalu kena full ke radiator kan, jadi dia kena dulu ke frame ya paling kekena ke radiator teh nggak terlalu banyak gitu. Tapi aman nggak ada bengkok radiator nggak ada peot apalah pokoknya Jadi yang paling parah tuh cuma frame slider, udah sama riser, riser rada lari dikit, tapi udah dibenerin kirain stangnya bengkok tapi ternyata bukan masa iya stang harga 2 juta jatuh di tanah bengkok kalau jatuh di aspalnya ya mungkin di ini kita sekarang pulang mau masang handgrip tadi soalnya ini juga udah mendung sih tadi udah gerimis rada rada gerimis daripada hujan kehujanan pulang kan mending kita pulang. ini memang kalau nongkrong di Cartil enak, cuma ya itu becek. Nih Bu, Ibu kenapa? Coba Persona, aku terpesona Dengan Hujan, hujan, hujan, gerimis Udah mulai gerimis, Cok Kita harus segera sampai rumah Sebelum gerimis, eh sebelum hujan Bukan, sebelum gerimis Soalnya udah gerimis, bukan Ini Tuh Ayo, soalnya kamera aing Gak, gak apa Gak ada waterproofnya Gopro 8 mah ada waterproof Cuma kan tutup baterainya dibuka jadi apa waterproofnya nggak berfungsi ayo jangan hujan dulu Aing belum sampai kosan tunggu dulu tunggu Aing sampai kosan cu. ini suspensinya terlalu empuk ini di setting apa di setting paling empuk jadi kalau nikung di jalan tuh pasti ngegeol-geol pasti kegoyang nge soalnya sobrikkernya empuk empuk pisan Cok. paling empuk WR suspensinya itu udah ngebedain sih CRF sama WR udah pernah nyoba jujur Ya, bukan. bukan karena saya pakai WR, tapi emang karena udah pernah nyoba, lebih empuk WR, paling empuk ya. belakang, depan, belakang, pokoknya paling empuk WR. Nah, udah pernah nyoba semua KLX ya? Ya, kita lihat melewati depan kampus ini, dia kampus Unpas, kampus 4 setiap Budi. Universitas Pasundan, ah jadi rindu kampus, rindu suasananya, rindu kenangan-kenangannya aja, rindu apa lagi ya, rindu ngopi, ngopi di parkiran kampus, di parkiran. Bukan rindu belajarnya ya, bukan rindu belajar tapi rindu suasananya dong. Kalau belajar mah, ya belajar mah di rumah lagi bisa kalau ngopi kayak gitu makan nggak bisa di rumah ngopi kan nabi anak-anak kampus beres kelas atau enggak sambil nunggu apa sambil nunggu masuk apa kelas ngopi dulu Kalo kalau suasana belajarnya mah nggak nggak diin apa nggak dikangenin. Nah, belajar mah di rumah bisa <laughs> Kalau ngopi mah kan gak bisa. Ya bisa sendiri doang. Tapi kan gak dapet suasananya gitu. Gak dapet feelnya gitu. It's feel A, feel E, feel feel now, sih feel feel. <laughs> Oke, okay, mungkin segitu aja videonya. Sampai di sini videonya untuk sore hari ini. Ya udah mau jam 3 jadi mau sore. Jadi segitu aja videonya untuk sore hari ini Sekian dan terima kasih See you next video